nya aku anak sehat apa judulnya teman-teman aku anak sehat Wah wow. Dua Anggur yang menciptakan siapa? Allah Roti. Ipin kan campuran di roti pakai rasa yeah